semuanya kembali lagi di channel Poggy ya hari ini kita bermain among us ya ya kemarin aku juga pernah bilang kalau aku nggak cuma main minecraft ya aku main among us ya jadi among us ini aku udah main dari minggu kemarin sebelum aku upload video episode 15 itu ya kita langsung bikin game aja ya kita mapnya polus si imposternya dua, jet English, terus 10 ya, ini North America itunya, mapnya apa tempatnya. Oke, okay, kita masuk. Oke, okay, mantap. Terus kita bakal tunggu aja ya, tunggu orang-orang masuk dulu. Terus ini settingnya mungkin kayak gini aja ya yang recommended setting aja Oh iya terus tentang outro yang baru kemarin Oh itu ada orang tentang outro yang baru kemarin ya, Aku ada kesalahan dikit ya yang buat subscribe-nya Ya jadi aku udah bikin baru lagi nanti lihat ya Oke mungkin aku bakal skip aja ini nungguinnya Ya jadi Tunggu aja ya Oke okay, mungkin kita langsung mulai aja ya 8 orang aja Oke okay, 10 ternyata Oke okay. let's go let's go Oke okay. itu jadi crewmate kita bakal Oke okay. Mungkin kalau kalian nggak mau dibunuh impostornya, kalian nggak usah jalanin tes-tesnya ya. halnya pernah juga kayak gitu. Aduh, kurung kekurung. Oh, Ngapain aku kesini ya. Nanti digain malah. Oke. Okay. Oh, bakal... Oh, ntar. Hmm, coklat mencirigahan. Dia ngejar-ngejar aku terus. Oh, ada orang Kita tanya Where? Ransas Dia mencurigakan. Oh, bakal bilang Oh, he read. Oh, jangan aku sendiri Nggak ada kan yang namanya Brown Apa sih? Dahlah, kita skip aja ya mau jelas orangnya Oke ternyata banyak juga ya. ngevote biru coba mencurigakan juga nih aneh emang sumpah Oke banyak orang aneh ya di sini <laughs> kita bakal lanjutin aja semoga kita nggak mati ya Ini aku nggak tahu nih tesnya ga ngerti aku apa nih udah mungkin kita nggak usah jalanin tes ini dulu apa ya inilah pokoknya kayaknya ini ada yang kau kurang di sini curiga kalau kalian takut dibunuh kalian nggak usah jalanin tesnya ya kayak yang aku bilang tadi cuma ngasih tahu aja mungkin kalian butuh ya gitulah nyebutin apa ngajar-ngajar aku nih hmm apa dah ngapain di sini kan gak ada apa-apa wah wah wah wah wah wah ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, oh my god curan curan oh my god <laughs> biru biru biru biru Hati-hati dengan biru Oh my god Oke okay, oke, okay. ayo coba coba, coba. <mulis> Oke <Okay. tis> <Okay. tis> okay, kita kalah Oh iya yeah, dua doang ya yeah? Ya yeah, aku kebanyakan Main tiga orang imposternya ya, Jadi kebiasaan Oke okay kita mungkin bakal main sekitar tiga kali lah oh, aku adminnya oke okay, aku lupa kita bakal main di pas oke okay, mungkin sembilan aja sepuluh oke apa iya ya jadi crewmate oke okay. harus hati-hati dengan orang-orang jangan mudah percaya putih kenapa ikut aku ya hmm curigakan serem sumpah nggak ada nggak ada apa-apa tuh oh oh my god oke, kita hati-hati kayak tadi lagi ya oke okay, aman-aman ah oren oren oren mencurigakan oh my god oren Tadi ada ping juga ya. Ping! Electrical Ya, ping keluar. Yo! Dole Here left Skip. Nah, skip, skip, skip lu memang oh langsung victory apa sumpah gak jelas buang-buang waktu ya ya mungkin episode pertama nggak itu seru iya terus ini mungkin suaranya aku juga jelas ya dari yang kemarin itu dari yang kemarin-kemarin video-video sebelumnya Oke ini pada keluar nih. Udah mungkin bakal tungguin lagi aja. Ya, left. Oke aku keluar ini. Gara-gara kelamaan. Mungkin aku bakal ini aja ya. Oke ini udah. So, ya Oh, kuning. Oh, kuning janjan -jan temennya nih. Guna, guna, guna. Ah, males banget, sumpah. Apa ini? Oh. Inilah. Hah? Apa ini? Oh. ah Sumpah. <tuh> Ayo. Yes. lain Yes. Why you not know report me yellow? Di mana? oh iya, lime ya, lain ya? Hai, ya kalau jadi hai, itu kita harus hati hati oke satu hai, lagi. hai, Aja ya, coba lihat orang yang curiga kan. Kenapa nih, emergency? Wah, ini katanya orange nih, kata si Ungu. Aduh, rip! Apa nih jadinya ya Oke okay, pink Yang dipilih Oh maksudnya Pink itu pink orange Sumpah emang Ngeselin kalau nama-nama yang kayak gini Yang kayak gini-gini Namanya ngeselin nih Pink namanya orange, bikin orang bingung. Oke, kita bakal ke komputer ini. Oke, selesai. Kita ke sini sekarang. Oke, okay, apa ini maksudnya? Oh begini Oke okay. Terus, apa lagi sekarang? Oh, ngisi galon kita aja ya, sampai ketemu orangnya semoga ketemu semoga menang ini apa nih oh itu oh, belum pernah. oke katanya si Oren nih coba kita lihat Oren ya dia mencurigakan nggak oke bener aduh Ah, cepetan dong! Woi, lu ada orang. Aduh Tolong, biru, biru mas. Aduh cuma game ya, tenang ya <laughs> Oke, okay, emergency Apa nih? Please Yes A-A-Ren, a, -aren, a -aren. Yes, Ayo dong. GG do I was doing test GG do Yeah, let's go, Oren, Oren! Suka orangnya. Ayo dong Gak mau ngaku deh Ya iya pastilah Kalau jadi imposter Gak mau ngaku ya Biar menang Oke Oke Yey Oke Selesai Menang